adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Nah, sekarang Kakak mau membawakan SPT untuk hari ini. Jangan lupa disiapin hal, -hal kitabnya dan kita buka dari 2 Raja-raja 19 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Nah, sebelum kita membaca Alkitab pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini, memberikan kami nafas kehidupan baru dan kesehatan baru untuk kami mengawali aktivitas Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita baca. Dua Raja-Raja 19, ayat 1-13. sampai Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkiah mendengar itu, Dikoyakanlah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung lalu masuklah ia ke rumah Tuhan Disuruhnya disuruhnyalah Elia킴 kepala istana Sepna panitera negara dan yang tua-tua di antara ima, para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada nabi Yesaya bin Amos berkatalah mereka kepadanya beginilah kata Hizkia hari ini hari kesesakan hari hukuman dan penistaan Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak Tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru perkataan juru minuman agung Yang telah diutus oleh Raja Asyur Tuan-tuannya untuk mencela Allah yang hidup Sehingga Tuhan Allahmu mau memberikan hukuman Karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai ke kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, Beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang engkau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya nyala Raja Asyur berperang melawan Libna. Sebab sudah didengarnya bahwa Raja telah berangkat dari Lakis dalam, Lakis dalam pada waktu itu. Pada itu Raja mendengar tentang Tirka. Raja Etiopia berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hiskia dengan pesan: "Beginilah harus kamu katakan kepada Hiskia, Raja Yehuda: 'Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur.'" Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa Yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku Dapat melepaskan mereka Yakni Gozan, Haran, Rezev, dan Bani Eden Yang ditelasar Dimanakah Raja Negeri Hamad dan Arpat Raja Kota Safarwaim, Raja Negeri Hena dan Iwa Nah adik-adik adek judul renungan pada pagi hari ini adalah berani menghadapi raksasa. Sobat teruna, ada sebuah film bergenre rohani yang berjudul Facing the Giants atau menghadapi sang raksasa. Dia mengisahkan tentang sebuah tim olahraga rugby, tim ini dilatih oleh Grant Taylor. Selama enam tahun mereka belum pernah memenangkan pertandingan, mental mereka terpuruk keadaan semakin berat tatkala pemain andalan mereka justru berpindah ke tim lawan suatu ketika Taylor menyadari bahwa ada seorang lelaki tua yang tiap hari berdoa di loker sekolah dari situ ia tersadarkan bahwa ada, bahwa ada Tuhan yang penuh kuasa semangatnya bangkit kembali semangat itulah yang kemudian ia teruskan kepada timnya hingga mereka memenangkan turnamen Hizkiah kini menghadapi tantangan besar Asyur menyerang Yehuda dan merebut kota-kota Berkubu Hanya menyisakan Yerusalem Raja Asyur Sanherib menebarkan teror Untuk menimbulkan Rasa takut terhadap kalangan istana Tetapi dengan sengaja mereka menggunakan Bahasa Yehuda agar juga didengar Banyak rakyat Asyur juga mencela Tuhan Karena belum ada Ilah bangsa manapun Yang sanggup mengalahkan Asyur Tujuan teror ini adalah agar Yehuda meninggalkan Tuhan dan tunduk sepenuhnya pada Asyur. Di tengah kondisi terpuruk, Hizkia pergi ke rumah Tuhan. Ia juga menyuruh utusan kepada Nabi Yesaya untuk meminta petunjuk. Pesan firman Tuhan diberikan bagi mereka melalui Yesaya agar jangan takut terhadap Asyur. Sobat Runa, apa terdalam tanda kutip, raksasa kehidupan yang sedang kita hadapi, Merasa sendiri, merasa tak berarti, merasa tak pasti. Nah, ingatlah Tuhan selalu menyertai dan tidak akan membiarkan anak-anaknya terpuruk. Mari carilah Tuhan dan mohonlah hikmatnya untuk menuntun. Raksasa kehidupan mungkin terlihat menakutkan. Tapi kuasa Tuhan melampaui segala keterbatasan dalam hikmat dan hormat yang terpusat kepadanya biarkan sanubari kita menerima penungguhan dan penguatan, bangkit dan janganlah takut nah itu aja untuk SPT pada hari ini mari kita tutup dalam doa Tuhan Yesus yang baik bersyukur kami telah boleh mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini ya Tuhan Tuhan tolong berkati agar kiranya firman ini dapat menguatkan iman kami Tuhan sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami Tuhan Tuhan tolong berkati agar hanya seturut dengan kehendakMu saja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini Tuhan Yesus memberkati.